kita buka eh, ini mobil data juga lit, lit, lit. Ah. posisi negara Indonesia dilewati garis ketulistiwa Iya yeah. yeah. di Pontianak kenapa dia diapit oleh dua benua dan dua samudra. Iya yeah. yeah. India jika betul. ditinjau dari aspek kebudayaan ah. dunia adalah ya ajik ah, hanya belum belum, belum anjing beda, sabar beda-beda soal beda-beda-beda yeah, soalnya ada terletak antara ideologi komunisme di utara dan <tuk> liberalisme <kebetulan. Bukan. tuk> di selatan, eh, eh, eh, berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Apa sih kebudayaan timur di utara? Utara ya? Di barat, di barat. kebudayaan barat di selatan. timur di utara. Oh ya. Berada di yang C berada di antara daerah berpenduduk pada padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan eh salah, eh itu salah itu. D, berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan salah lagi salah, ya pasti kita gak kapitalis yang itu berada di antara demokrasi rakyat di utara dalam kurung Asia Daratan bagian utara dan demokrasi liberal di selatan Ah, nah, itu Pasti ini. jawabannya B anjing. B-nya. B apa tadi? B apa tadi? Kebudayaan soalnya ya. Yeah. Iya. Nah, ya. Obviously tuh. Udah. Undang-undang yeah. republiknya. Oh, oh, oh no, no, no. B, B apa? B apa? Enggak masalahnya. Apa? Berada di antara risiko budaya Nah, itu dia, bego. Soalnya ngaco gue ya. ini buang aja lah kayak sedih Makanya soalnya ya nggak juga. Maknanya yeah. apa gitu nanyanya. Garis Garis katulistiwa, ya udah, kalau misalkan kalau gua jadi yang bikin soal, ya udah, garis katulistiwa, kotanya kota apa itu, sih? garis istiwa garis ekonomi bagian utara, utara, utara, tibur liberal apa maksudnya aja, aing matanya hogeografi deh, bisa, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, Oh shit, men Dia jatuh turun, nice ah, tuh, menang Oh ini tuh, yo, iya. Iri, Disitu, <tuh> bilang, situ, usah ya Allah Iya Perkelihatan Iri aji. Di situ, Ren Tunggu Gue bilang di itu, nggak usah di-review sayangnya Kok gue masuk Oke, <tuh> oke okay, okay. Cari, cari, naru Ada nggak? Eh, gue mau nanya dah Lo kalo follow orang di Instagram? Ada, <tuh> ada, ada, ada rek apa sih? Recommendnya nggak sih, nyanyi Kayak di Facebook juga. Ada, ada, ada Kayak uh, <gulau> dicari di apa tujuh belas underscore coffee kalau kayak gitu tuh kalau gitu gebetan gua tahu dong gua buka-buka begitu anjing oh shit, <gulau> oh, shit. Engga, Enggak, enggak enggak enggak enggak enggak <gulau> enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak search kalau search iya enggak nah, kalau search mah bodo amat anjing gua bukan salah search gua masalahnya kalau rekomen, eh, rekomen followi follower di Instagram di Instagram itu tuh <gulau> <underscore coffee. gulau> oh. namanya nak naru gua nggak salah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 Gila boy, I love you. Cari it, nih cepat. So big. <laughs> oh hello. Nares. <laughs> eh? Alit kamu. <laughs> Alit kencang langsung anjing. Jongkok anjing. <laughs> Alit asam <langsung> kencang boxer. <tuk> Aduh, eh belakangnya dong anjing. Awas ruf ada, ruf. kiri ini ya. Ruf satu. Nubak, nubak depan. Ujung situ, ujung situ. Dam. Ujung. Nah. Nah, itu jendela. Nah, sem Ya, kayaknya white deh. Gimana, gimana. Eh. White, white, white. White hole, Dam. White hole. Ya, yeah, ya, yeah, situ depan lu, awas. Nggak, itu, Dam. Apa? Nah, itu, itu, itu. Awas, itu. Awas, depan, depan. lu, hoi. Nggak, kiri, kiri. White, bego kena depan, apa -apa. Nah. nah, uh. Iya, nah, gitu, ya, gitu emang. Eh. <laughs> kan ada ikaneng juga ya. Eh. Ini gara-gara link tadi semua orang semangat ya. Lihat, eh, so my God. Aku dulu lihat yang seger-seger dia. -seger, ya? Tadi apa Lip? Li <laughs> Luna li apa? Gak ada, gak ada. Gue cari aja. Gak ada sih. Li. Gak bisa lihat juga nih. Lari aja langsung ambil balik. Iya. <susuk> Dau pa? Iano satu, Iano. <susuk> Lu rekor, bastard. Dan terlalu berbahaya. Hmm. <sitter> Ari Andy hey, Boys. Eh gua gua coling beda sedikit caranya we. Ada ada komentar tangan kiri gua we. <nate> tangan kanan biar suci Iya. Di blok semuanya di blok dengan kanan kan Kenapa kan? Bener kan? Pokoknya bukannya kena corona malah kena IP tolol anjing. Oh, Yami, oh iya, Yami, oh chan oh my god, so cute! oh Yami, Yami dari Lofu itu, Hah? Apa? itu, oh itu, oh Yami dari Lofu itu, oh Yami dari Mau ikut ya, Miss? Oke, tempe di mana di di di mana di di di mana di mana di mana di mana di anjing di mana di mana di mana di mana di mana di mana di Oh, gak, si gak Rama. ada ruangan buat drama. Gak ada, syu syu syu syu, udah udah sudah, sudah, sudah, di warnet, anjir sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, GTA sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, orang. sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, di basement ya Cer cer cer <laughs> Basement anjir, gua udah nge-sket Basement coba basement basement Ah oh, tidak elak Oh elak nih ya Yang udah drone doang setan uh, gara Gara catas ke lesion Udah gua ee Wih gua obrok Blue dam Oh my god Blunya liatin iya. Tadi katanya oh, ada yang anjir. di ada di garage ya anjir Blue Gak shopping bro oh, dam anjir Wtf Randy udah securing bro Buat Contoh lu anjir Hadam kok ga ada info anjir ngomong mana katanya ada lesion di atas garat? Sekarang enggak ada. Di belum ada yang jagaannya tadinya. Eh, mansion tadi udah muter. Eh, di church. Sudah church. Di turun Apa sih? <tuk> Gua kasih Spider-Man nih orang anjing pizza. <tuk> Spider-Man. Ya infonya <tuk> yang tepat apa Gua lagi lihat An, head kan anjing. enggak tahu apa mereka entar ya. walaupun mereka punya, sih <tuk> mereka datang atau mereka pergi kan enggak tahu. Udah cabut dong kalau enggak ada ya enaknya Ya kan kita gak tahu, Dia kasih tau gue lagi makanya Aku bodoh amat gue gak tahu aja yang bukan yang bakuan sih Jalan gue aja hancur Demi Tuhan Dimana? Di luar di luar Nice Kena itu kayaknya Gak kayaknya kena tapi Leap leap leap jangan leap Wuuuuh Mana sih? Oh, yeah. <laughs> Tetapi lawan Ter Oh my baby Kang gua bolo wah oh, ini <laughs> Lu mau remekan gua <laughs> Lu mah bolo-bolo tina atur <laughs> nih <laughs> Liat jangan dibuka lah Emang bener <laughs> Nah satu biar mati biar mati WITS! Nampain disini sih Allah wakba Kau <laughs> pencet, coba dari semua senjata. Padahal udah kubantuin satu kill itu, loh. Aku pas ini sih aku mau banget lagi. Kepencet, pencet di ke pencet, ya. Kami ciri Wuhan ke anjing. Aku pengen banget gue. Gue bukan gue, pencet fade. Lu mau pause? Coba dia bukan. <laughs> here saya road dia gua amat gua gua di itu dia di share sama tangga-tangga belum dalam tangga, tangga. gampang weh masalah rumah tangga ntar dulu dah hahaha di garat juga ada kaya aku yang main banget cari gargunya wah anjing anjing situ di ruangan kecil itu tau iya iya dan gue telak dan gue mati anjir kamu ah kapal ah kakak mati ya aduh anjir anjir kamu ah kakak mati, anjing lucu banget. Tiba-tiba, ya, kayaknya squishy. Sumpah, itu yang sangat bagus. Gua anjir, udah coba paksa. Kakak mati <laughs> Cariin dulu kartunya ya, mati, Bumpin kartu sekarang. <gbg> sekarang, cariin Kakak mati, edo dulu lah. Tentu mati ada oh, yang <laughs> kesakitan, baru pertama kali. <tuh pria> <tik> apa sih Anjir <tik> <engin>. apa sih <tik> Gue bete, aduh aduh aduh, aduh, kartu doang, aduh, gara-gara Instagram begini nih, minta-minta kartu, nyariin kartu, guys, kartu, as kartu alhamdulillah, baru gua ketemu, gua gua telah gua lah, dulu anjing gua lapar ambil, aduh,